Akankah emas akan terus terkoreksi? Secara umum, bias harian pergerakan emas US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US terus bergerak ke bawah dan menembus level 1804.38 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1796.76. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081